Oke, iya, maka pesan kosong berhasil dikirim. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video 5 plus cara prank atau kerjaan kontak di WhatsApp. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Cara yang pertama yaitu dengan mengirim huruf atau teks terbalik ya. Oke, Untuk cara ini kita dapat memulainya dengan membuka Google saja ya. Oke, kita ketikkan seperti ini converter huruf ya oke okay, kita buka untuk ini ya pastikan seperti ini oke okay, kita scroll ke bagian bawah oke okay. nah pada bagian ini kita dapat memasukkan kata ya oke okay, untuk generate teks terbalik ya untuk kita kirimkan di whatsapp ya kepada kontak atau teman kita oke. Seperti ini, kita double tap saja, lalu kita pilih salin, kemudian kita tempelkan ke pesan WhatsApp ya. Ya, maka teman kalian akan membaca pesan seperti ini ya. Cara berikutnya yaitu dengan mengirimkan pesan kosong ya. Oke, untuk cara ini uh, kita harus menggunakan aplikasi tambahan ya. Oke, kita buka saja PlayStore kita. Kemudian, kita ketikkan di sini seperti ini: "empty chat". Ya, oke, kita install saja jika belum. Oke, di sini karena kami sudah menginstalnya, kita langsung gunakan saja. Ya, oke, di sini uh, untuk aplikasinya kita isi 7 ya di sana. Kemudian, kita bisa copy di sini atau share langsung via WA. Kita copy saja ya. Oke, lalu kita... Base atau tempelkan di pesan atau chat WhatsApp kita, ya iya, maka pesan kosong kita atau empty chat kita berhasil terkirim. Ya, dijamin teman kalian pasti bingung. Cara yang ketiga yaitu dengan mengirim teks berulang. Ya, oke, untuk cara ini kita juga akan menggunakan aplikasi tambahannya. Oke. Ini adalah aplikasinya ya. Jika kalian belum punya, maka kalian dapat mengetikkan di playstore kalian seperti ini. Text Repeater ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita buka saja untuk membuat baris teks yang berulang ya. Selain itu dengan aplikasi ini kalian juga dapat membuat berbagai macam teks lainnya ya. Seperti ini. Oke. Kita coba buat teks berulangnya ya, oke? Okay. Soalnya di sini seperti ini, ois seperti itu ya, oke? Okay. Kemudian untuk barisnya akan diulang yaitu, kita isi dengan 13 ya, oke? Okay. Kita kemudian kita pilih uh, generate ya maka kita salin saja dan sudah siap untuk di paste atau ditempelkan ke pesan WhatsApp kita ya tampakan saja seperti ini, iya maka ini adalah tampilan teks berulang kita ya. Sekali lagi kalian dapat menggunakan aplikasi ini untuk menggenerate berbagai macam teks lainnya. Cara yang keempat yaitu dengan memborbardir chatnya. Ya siapa saja pasti akan kesal dengan hal ini ya. Oke, ya perlu kami tekankan di sini kami menggunakan aplikasi yang bernama Labalabi labi, ya oke. Jika kalian baru menggunakannya, dia akan meminta banyak uh, persetujuan terlebih dahulu, ya, untuk pengguna yang masih tidak terlalu familiar dengan aplikasi Android. Cara ini uh, kami sarankan tidak usah digunakannya karena uh, aksesibilitas di perangkat kalian akan digunakan oleh aplikasi ini oke okay. jika kalian sudah memberikan izin untuk aplikasinya ya kita langsung saja buat seperti ini oke okay. oke okay, pada bagian ini kita isikan jumlah yang ingin dikirimkannya untuk pesannya dan kemudian untuk ini adalah bagian Teks spamnya ya, oke. Okay, di sini kita juga diberikan pilihan untuk uh, memilih WhatsApp mana yang ingin digunakan. Oke, okay. yeah. iya, kita izinkan saja ya untuk izinnya. Oke, okay. seperti yang kalian lihat, uh, aplikasi ini uh, memiliki kontrol untuk aksesibilitas kita ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakannya. Oke, okay. oke okay, jika sudah kita masukkan saja nomor ya atau kita klik icon plus di sana untuk memilih kontak WhatsApp di smartphone kita ya. Oke okay, seperti ini Kita sudah terkirim secara otomatis tentunya ya hal ini tentunya sangat ya jika ada teman yang seperti ini oke okay. terlepas daripada itu aplikasi ini hanya dapat kalian download melalui pihak ketiga ya bukan melalui playstore cara prank kontak atau teman di whatsapp yang terakhir yaitu dengan memberitahukan lokasi palsu ya untuk cara ini kita menggunakan fake gps pro ya untuk aplikasinya dengan menggunakan aplikasi ini, maka kita dapat memog atau mengubah lokasi GPS dari smartphone kita ya. Setelah kalian klik icon play, maka buka saja WhatsApp kalian langsung ya. Kemudian kita akan diminta untuk izinnya juga. Oke, kita share log saja ya. Untuk berbagi lokasi terkini. Ya, itulah beberapa cara yang dapat kalian gunakan untuk osilih atau bercanda dengan kontak atau teman kalian di WhatsApp. Sekian dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.